Nah, ini terjadi prokontra sendiri di media sosial dengan berbagai tanggapan baik yang positif maupun negatif. Nah, ini salah satunya ada di uh, media online. Ya, media online uh, FIFA ya di sini tertulis viral Habib Bahar dilayani merokok di ruang rawat inap rumah sakit. Nah simak selengkapnya kawan, kemudian sedikit kita bahas ini ya terkait uh, ulama kita Habib Bahar bin Smith. Nah dari pipa bahwa uh, dalam unggahan video tersebut ya memperlihatkan eh, pasien yang diduga adalah Habib Bahar bin Smith sedang berada di tempat tidur rawat inap rumah sakit. Ini saya bacakan dulu beritanya kawan. Tampak ia memakai kaos hitam dan tangan kanannya ada selang impus. Ia duduk di tempat tidur bersandar bantal. Lalu membungkus sedikit karena ada seorang pria sudah melayaninya dengan menyalakan korek api. Rokok yang ada di tangan Habib Bahar pun menyala. Ia menghisapnya dan merapikan posisi duduknya. Ia sekali lagi menghisap dan menikmatinya sambil meluarkan asap rokok. Dalam unggahan video itu belum diketahui sakit apa yang dialami Habib Bahar Bismit dan di rumah sakit mana. Hingga kini belum ada klarifikasi dari pihak-pihak terkait termasuk dari rumah sakit dan Habib Bahar Bismit. Sementara itu netizen memberikan beragang komentar. Ini contohnya dari Ed Bobby underscore yaitu Mana berani security rumah sakit, dokter perawat melarang untuk orang ini tidak merokok. Nah ini kata Ed uh, Bobby Andes Kota. Kemudian dari akun Enyans 0411 itu ruangan dia sendiri, nggak mengganggu orang lain yang sakit. Dia juga bayar pakai uang sendiri, bukan biaya dari pemerintah. Kenapa lu yang seot? Kalau pakai uang rakyat baru boleh seot Pak. Komentar Ed Yans 0411 Nah ini viral ya, dan kemudian ada yang bertanya Factor ini, ya video ini. Yang pertama kawan itu kalau saya lihat memang videonya Sepertinya itu video lama, Jadi bukan baru-baru ini ya, video-video agak lama kayaknya itu ya. Dan kemudian kalau kita lihat dalam memang tidak ada orang lain di dalam. pasien. kalau kita lihat ada videonya itu ya, yang beredar. Nah, di sini saya hanya berpesan kepada sahabat rakyat Indonesia. Ya, baik yang pro, pro maupun kontra. Ya, agar tidak perlu terlalu membahas hal-hal seperti ini sampai ada yang saya menghina. Ya, membenci. Bahkan ada ada beberapa komentar di media sosial itu memberikan fitnahan kepada Habib Martin Smith. Atau julukan-julukan yang bagus lah. Nah, itu kan banyak beredar di media media sosial itu yang pertama, yang kedua, jika memang tidak senang dengan, uh, misalnya, tidak senang kepada Habib Barbie Smith, ya silahkan tidak senang saja, tapi tidak perlu menyebar fitnah, ya dengan uh, fitnah-fitnah yang lain. Nah, itu kawan, yang kedua ini saya lihat juga yang sering itu Habib Barbie Smith, yang kayak gini itu nggak perlu diteliti, di videoin, kemudian <tuh> disebar, ya. Karena apa? Ini akhirnya terjadi produk kontra. Apalagi yang tidak senang dengan Habib Bahar bin Smith? Pasti di-print di sana sini. Jadi, ya, ini ya bagi yang selalu ikut bersama di Barbie Speed. Jangan semua di video ingin bersifat privasi, kemudian tersebar, karena ini akan menimbulkan tadi produk kontra. Ya, memang secara uh, aturan tidak boleh. Mau rokok di dalam rumah sakit itu tidak boleh, ya tidak boleh karena itu adalah aturan rumah sakit. Nah, apapun alasannya memang itu tidak boleh. Makanya itu bagi yang itu Abi Bahar jangan sedikit-sedikit Abi Bahar dipidoin lagi apa lagi apa yang kayak gitu-gitu tersebar. artinya ramai lagi ya. artinya muncul lagi fitnah-fitnah yang, yang lainnya. Nah ini kawan. Saya kenal baik Abi Bar bin Smith ya. Saya kenal baik ya seorang anak muda ulama-ulama yang paham akan um, ilmu agama sangat dalam. Bahkan saya sering bertanya terkait masalah agama ya. Eh, beberapa kali. Dan terakhir saya pernah undang ke rumah. Di sini ya, kita berdiskusi masalah, nas masalah nasionalisme. Jadi Abi'ubar bin Smith ini selalu menggelurakan tentang nkri harga mati maka itu kepada yang sering itu Habib Bahar janganlah diberelkan video-video yang sekiranya pro kontra ya seperti Habib lagi merokok apa semua di tempat rumah sakit ini memang kalau dilihat kan kurang bagus dilihat memang Habib Bahar sama dengan saya pro kontra <tuh> Alhisab lah Ali gimana Cuman ini jadi viral karena ada video videoin Akhirnya negatif yang muncul negatif. Sampai ada yang bilang masa ulama Morocco di dalam seperti itu tidak bisa memberi contoh. Akhirnya muncullah uh, sesuatu ya. Namun semoga kalau kritikan boleh layak kritikan memberikan masukan kepada ulama kita hibar Smith silakan. Ya. Tapi jangan ada fitnah ya menyebar fitnah. Dan saya yakin, Habib Barbin Smith seorang ulama yang kalau diberikan masukan demi kebaikan pasti mendengar, pasti. Ya. Pasti mendengar, nah, itu. Tapi itu lagi, ini gara-gara ada yang kan ini viral. Ya. Karena memang di rumah sakit itu dimana-mana eh, dilarang merokok. Ya mudah-mudahan aja ke depan ada rumah sakit. Menyiapkan khusus untuk perokok, ya kan? Karena tidak bisa dihindari kawan, ada saja itu, entah pasien, entah yang menyunggu pasien, nyuri-nyuri, eh, tempat merokok di mana, ya mudah-mudahan ke depan setiap ada rumah sakit, ya menyiapkan khusus untuk eh, tempat merokok. Ya, karena tidak bisa dipungkiri, ya se eh, separuh ini, rakyat Indonesia ini yang laki-laki ini, ya merokok. Ya, merokok. Nah, ini kawan, sekali lagi, ayo boleh menyampaikan pesan, masukan kepada siapapun, terlebih kepada ulama kita, tapi tolong jangan sebar fitnah ya. Jangan sebar fitnah hal-hal yang begitu. Coba lihat itu, banyak itu saya lihat itu di mana, di channel-channel lain. Masalahnya apa, yang dibahas apa. Contoh ini masalah merokok di rumah sakit, tetapi eh, yang dibahas bukan itu yang lain. Oh pokoknya banyak yang dibahas, yang akhirnya men menimbulkan fitnah. Yang saya secara pribadi dan saya ajak sahabat kura Indonesia, doakan semoga di Smith tetap uh, sehat. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi umur yang panjang, ya diberikan kesehatan selalu, lebih lancar. Dan semoga ke depan tidak ada lagi video-video yang viral yang kayak seperti ini ya. Di viral Habib Bahar sedang sakit dan viral di salah satu rumah sakit kemudian merokok. mudah tidak ada lagi video-video begitu. Dan ya mudah-mudahan nabi mungkin Nabi Bahar itu mungkin tidak lagi sangat ingin kali merokok. Tapi sekali lagi aturan rumah sakit itu memang tidak boleh merokok. Nah demikian kawan tetap semangat. Harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.